Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Ponirah, usia 61 tahun Alamat RT1 RW2, Desa Tarisi, Meluwung, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap Kemarin mata saya gatal-gatal, perih, -gatal, mata saya merah Kepala pusing, saya langsung berobat, beli obat ke apotik Hampir satu bulan tapi belum ada perubahan. Setelah saya mendengar iklan Vitama dan Vimata, saya memakainya. Alhamdulillah, mata saya, mata saya sembuh, normal kembali berkat Vimata dan Vitama. Selama saya memakai tiga hari, Alhamdulillah mata saya terasa enak. Saya rutin sampai habis satu botol. Alhamdulillah mata saya segar kembali. Serah, para penonton gunakanlah produk PT Denatur Biar sehat seperti saya Denatur Pancen Manjur Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan Berikut ini kami rekomendasikan Produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM Aman dikonsumsi dan tanpa efek samping Produksi dari PT Denatur Indonesia Berikut adalah paket obatnya